Bukan rahasia lagi jika TikTok kini menjadi platform media sosial yang digandrungi oleh publik. Banyak informasi unik dan mengundang perhatian yang dibagikan penggunanya di sana. Seperti unggahan video akun TikTok at ming.sumampau yang kerap memperlihatkan aktivitas keseharian peliharaan harimau. Ya, harimau peliharaan at ming.sumampau memang masih kecil dan dibiarkan berkeliaran di dalam rumah. Tingkah laku hewan pemilik nama ilmiah panthera Tigris pun menggemaskan layaknya kucing. Harimau yang dipelihara ini diberi nama Kenzo. Kenzo benar-benar menjadi hewan peliharaan seperti kucing rumah. Kenzo kerap bermain dan manja-manjaan dengan keluarga etnik Sumampal. Keluarga tersebut juga tak menunjukkan rasa takut dan khawatir saat bermain bersama dengan Kenzo yang kini sudah berusia setengah bulan dan berbobot 40 kg. Banyak momen menarik yang diabadikan oleh Ming Sumampau saat memelihara harimau di dalam rumah. Di video itu pun terlihat kalau perempuan yang memelihara Kenzo tampak begitu dekat dengan hewan buas tersebut. harga gararnya Kenzo, tetap saja ada manjanya. Kalau sudah capek, hobinya disayang-sayang tulis pemilik akun. Tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jika dilihat dari video yang viral di media sosial itu, harimau muda tampak tenang dan tidak mengkhawatirkan sama sekali. Dia bahkan bersikap layaknya kucing peliharaan, senang dielus-elus. Tapi bagaimanapun harimau termasuk hewan buas yang tidak boleh sembarangan dipelihara. Oleh karena itu banyak netizen kemudian mengkritik pemilik video yang sudah menempatkan harimau tidak di habitat aslinya. Taukah kalian sob? Harimau benggala sendiri adalah spesies harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia. Ciri khas harimau benggala... Adalah bulunya yang berwarna oranye terang dengan motif garis-garis hitam atau coklat tua, sedangkan bagian perutnya berwarna putih. Selain itu, ia juga punya gigi taring terbesar dari semua keluarga kucing. Ditambah cakar yang sempurna untuk memanjat pohon. Meskipun dikenal menakutkan, sebenarnya kebanyakan harimau benggala menghindari manusia. Meski tak menutup fakta bahwa beberapa menjadi pemangsa yang berbahaya. Tapi seringnya mereka ini sakit karena tak bisa berburu seperti biasa. Mangsa tradisionalnya seperti sapi, rusa, kambing, dan babi hutan sudah berkurang atau bahkan tak ada lagi di area yang ia tinggali. Hal ini bisa terjadi karena rusaknya atau hilangnya habitat alami akibat ulah manusia yang mengancam kehidupan satwa liar.